Salam bagimu, yang cantik di sini akan selalu mengagumi. Sering datanglah bayayu, biar hanya selalu hadir dalam mimpi. Bagimu yang cantik di sini akan selalu mengagumi. Sering datanglah bayang ayumu biar hanya selalu hadir di dalam mimpi dan kita pun ber.